Gacu Media Youtube Channel Balik lagi sama saya menggetarkan dan kali ini ada pemain timnas Indonesia kipernya utamanya Mas Rido Mas Rido Nah kali ini saya ditemani sama Tian, Mas Tian ini teman kami Tapi juga ternyata kenalan Mas Rido juga ya? Iya, adik, adik mas, kelas ya Adik, ya. adik, adik, adik kelas dulu, SD, SMP. SD, SMP SD, SD, SD, ya. Nah ini kita lagi di tempat makan uh, gara-gara mas Duki. Nah kita baca hari-hari kan mas Ridot tentang kuliner kuliner Oke. Okay, okay. Nah mas Ridot dulu kecilnya di di mana tinggalnya? Saya kecilnya di Klego. Di Iya. Di sana berarti kulinernya Osman ya? Osman. Soto. Soto. Soto, Soto tauco. Soto tauco. Juga itu es apa itu? Ya Allah bukan yang di sebelah bocal itu. Iya, sebelah bocal. Iya, kirim. Scoutan, scoutan, scoutan. Unik kayak scoutan di tempat lain, konsepnya bukan gitu. Masih kayak di Jogja itu scoutan. Sangat ya, banget kalau ada itu. Kada ada motimarinya. Betul, timarinya. Miminya itu ya. Kada miminya. Wah, itu kalau orang-orang mau bekalan, pasti dicoba itu. Tapi itu Mas Rida sering itu. Dekat kering ya, juga kan kadang-kadang istri juga kan pengen-pengen gitu kan. Aku pengen sih scoutan suka kayak apa sih? Ayo langsung. Ketek rumahnya emang, tuh emang undeg ya, unik ya? Mas, unik ya? Selain kekuatan ini juga geraknya akan langsung. Ini juga iya. kalau seorang lain, sekarang langsung bungkus daun. Iya, <laughs> iya, <laughs> iya, iya, iya, ini kayak rambut, kayak rambut. <laughs> kayak di Madura sempat ke Bangi, Rabu nih. mirip bener sih. di Rama, ya, di Madura sih, gak ke Rama. sih, oh, gak ya, tau sih, gak tau Wah oh, oh, itu iya, legend iya, itu okay. banyak orang Surabaya yang orang <laughs> Suramati buat beli itu paling lagi Surabaya oh, oh, oh. <laughs> legend lebih bebek sihinjai itu katanya rawon konsepnya beda gimana sih uh, pernah juga main rawon di Jawa Timur nggak kalau pas lagi main di oh, apa sih pernah uh, itu uh, beda beda tipis kayaknya, kalau, apa, ya, gitu ya kalau uh, ya beda beda tipis ya beda tipis sama apa nah ini kan Ridho sering keliling Indonesia nih ya uh. kalau menteri mas Ridho makanan yang enak nih selain kan orang Kamboja kan pasti kan paling Ya, langsung Enak lah ya, orang dari kecil secara gitu kan. Kalau kuter bisa dibilang dari Sumatera sampai Kapuod udah pernah semua nih. Pasti pernah gak sih pemain bola tuh kalau mau main ya kulineran dulu gitu. Kalau untuk kuliner sih jarang sih. ya. Jarang -jarang. Karena kita kan kalau misalnya mau makan kan kalau mau petani ini harus sama-sama. Oh kalau harus sama-sama. Kita harus makan pun harus teratur. Iya harus gitu. Tapi pernah gak coba-coba nyolong-nyolong waktu buat pasti pasti. <laughs> <laughs> pasti kan boring kan di hotel atau apaan, mungkin setelah after match mungkin kan yang lebih yeah, lega match, gitu ya. kan itu makanan paling ya yeah. pengen dicoba lagi lah tuh kalau sana ya pastinya yang makanannya berdua Wah, itu pastinya iya yeah, segar ya Pastinya kan kalau misalnya kita build after-match kan, kita kan kan cerita-cerita tuh. Ya nah, nah nah. Jadi kan kita kan nggak juga fokus ke makanan gitu kan, ya. kita fokus ke persen. Nah, oh per iya, ya. nah kita iya, habis iya. main kayak, kayak apa sih, iya. lu main gini-gini amat sih Evaluasi <laughs> <loh. laughs> <saya tuk> ya, <tuk> ya. Gitu. ya. Tapi sih ya enak juga sih kayak gitu kan, jadi kan kita saling-saling apa introspeksi saling kan. Tapi pun kalaupun di hotel pun, biasanya Oto juga menyadikannya makanan Hasananya ya? Iya, jadi kalaupun kita habis main, ...makan malam tuh enggak enggak enggak enggak berguna, jadi kita jual. Gitu, oh, cari milih refreshing reklar gitu. Reklari. Yeah. Nah itu, nah, itu kalau ternyata favoritnya mas Rinto itu makanan yang berkuah-kuah. Berkuah, yeah. Soto-soto ini dari cocok-cocok. Kalau yang pengalaman cocok ini ke sini ini. <gul> Soto-soto ya dari mana-mana ada soto betawi yeah. ada soto mana soto mana itu betawi. Yeah. So, oh, so Omong-omong soal makanan nah. nih. Ya. Hotlist nah, itu diatur nggak sih mas kalau? Tim sekolah di Indonesia lah ya, tim Indonesia kan ada ahli gizi atau mungkin yang mengatur buat pemain enggak sih? Ya pastinya ada, ada pasti. Jadi saya pernah nih ada pengalaman, saya makan, makan ambil makanan kan, waktu di tim nasional kalau Saya ambil telur dua, ambil telur dua, kalau di kota kan aku yang salah. Ya, ya. Ras makan mau ada apa ya? Udah gapapa kan? Udah gapapa kan? mas pelongnya satu aja kalau bisa separuh tuh uh, uh, uh, uh. dari staff pelatihan atau staff pelatihan memang kemarin tadi ya, diawasin ya. iya <laughs> ya, memang diawasi jadi ya, akhirnya tak Engga, nggak nggak nggak kemarin dia aku kembali nggak ya, ya otomatis kemarahin lah terus juga masalah sarapan pagi ya. pernah nih saya ambil roti dikir roti manis uh. nah, roti juga ada datanya dok jangan ambil banyak banyak satu aja tuh kenapa dok kalau kamu ambil tiga, oke okay, kamu kenyang, tapi nanti kamu kalau latihan bawaannya malas oh, nah, hmm. memang sih, aku <laughs> merasa <memang laughs> ini karena manis kan uh. untuknya manis, jadi kita juga airnya lemes lemes, sebelumnya nah, uh. airnya kita makan jangan terlalu banyak, yeah. satu aja kalau bisa, maksimal untuk waktu nah, nah itu ya. buat yang mau jadi atlet, mau jadi ya. Ya. kasih saran buat makan saus itu perhatikan makaranya, ini ngomong perhatikan sih? ini, peradil, mas, ya, uh. ini ada cerita nih apa ini, <laughs> <laughs> ini kayak mau <laughs> ya, mau Mereka lucu nih <laughs> Terus sama orang tua, okay. ambil telur, terus ada daging, nah. terus disuruh balikin Kalau telurnya setengah, bukan oh. apa, bang. bayarnya mahal Gak perlu makan padang dia, makan <laughs> padang. Jadi, <laughs> jadi uh, pertimbangannya beda ya, oh, ya. <laughs> Kalau ini memang masalah fisik, masalah kalau itu, ini masalah duit <laughs> Wah. <laughs> <laughs> ya, gitu ada pengalaman lucu nih dari Mas Rito ya, bagus ya. ya makanya terus penting itulah makanan buat para atlet gitu hmm. kan. Jadi, jadi memang kalau hmm. sebagai atlet ya. Hmm. Pola makan itu 80%. Oke. Okay. Jadi berolahraga itu cuma 20%. Oh. Kalau memang jadi sia-sia kalau misalnya oke, okay, kita berolahraga selama apa? 80%. Iya, ya, banyak olahraga. Ya, pola makan 20% kan tidak ya, bagus oh. Jadi kita harus Pola makan 80 persen. Pola makan 20%. Itu kalau atlet. kalau misalnya diet sama, ya? ini saya ada curhat nih. <laughs> ya. Biasanya sama, sama ya. Biasanya sama ya. Di pola sama pola Biasanya hidup, pola hidup pola ya. seperti itu. ya. makan 80 makanan, ya. ya. ya. Biasanya Jadi kita maksudnya dalam artian Biasanya sama ya. Biasanya sama ya. Biasanya sama ya. Jadi, ya, Jadi ya. kalau misalnya kita makan banyak nih, kolesterol segala macam, terus kita aja, aja, aja, kita cuma hancurin makanan aja oh. nah oh. itu yang buat sering bedanya beda cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, makan cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, Useless, oh, ya. oh, tapi kurang guna. Makanya itu harus dijaga, harus diperhatikan. Ini ilmu Betul. penting nih, ilmu bagus nih. Ini lanjut yang tadi Mas Rido, okay. soal kuliner pekalungan. Selain di Klegos, di luar Klegos ada lagi yang favorit Mas Rido waktu kecil? Ya sebenarnya kalau dulu sih... Apa ya? Esosron, Mas. Tau ngalaman esosron? Kalau esosron... <laughs> kalau alon alon, alon alon dulu, orang main di alun-alun pasti minumnya Es Ostrone oh, ya. so, Apalagi, so, so. <laughs> apalagi yang saya mahat itu, SD, SMP... <coughs> ya, <laughs> yang minum sekali, patuhnya 3 hari <laughs> Terus <gak> Apalagi ya, jadi, ya itu Es Ostrone, terus juga Es Dawer Es itu Es Inco, saya senang sekali jadi, kalau untuk makan sih, saya kelamin suka ya makan-makannya berkuah Berkuah ya, Terus kayak rawon, apa pokoknya berkuah Maksud maksud Wah, ya, ya. Okay. jadi kita nggak okay. usah, kalaupun berkuah gini kan nggak usah pesan minum mirip duit juga kalau <laughs> nah, harus, <laughs> kuahnya dimakan belakangan, <laughs> kalau serat baru dimakan <laughs> tips and trick, ini masih buat kalian yang mau hemat pilih makanan yang berkuah, ya, ya, kuahnya juga. jangan lupa dim makan terakhir, oh. biar seratnya hilang <laughs> <laughs> Oke, okay, mungkin mas? Atau bisa langsung kita coba nih? Iya, boleh dicoba sekarang mas. Yalah, ini kita coba, kita, ya. uh, garang asem. Ini garang asem. Kalau orang-orang sini ngomongnya kadang asem ya. Garang asem. Tapi kalau orang-orang Jawa -orang ini... Timur mungkin tahunya ini rawon <laughs> Tapi enak sih. Ini kalau kalian ke harus wajib ke sini sih. Hmm. Ini unik lain daripada yang lain. Ya, ini cumi. Ya warnanya itu hitam tapi nggak terlalu pekat ya kalau bisa lihat nih. Ini encer ya, kalau yang katong ya encer, encer ini. Gak, nah, kalau kemungkinan kan jawa timuran dari Malang atau jawa timur kan tetap kental banget gitu loh. Kalau ini encer dan ini, ya. ini kalau berhenti ya. kok malah ya terus banget. <tuk> <tuk> <Kental -kental. tuk> <Anjim>, Jadi ini, <tuk> pahit ya mas berhenti. Pahit <tuk> iya, ya makanya. Pahitnya kalau berhenti ini, makanya harus diajar terus. Oh gitu mas ya. Yip, ya. Kita kita sambung makan dulu. Nanti kita sambung di video-video kita berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like video kita. Aduh, sambil nol-nol nih. Sama share ya ke semua sosial media kalian ya. Banyak, ada, masih ada beberapa video lagi, sama Mas Rido. Pantengin terus uh, channel YouTube kita, dadah. Ah.